Saya masih orang sini Pak Oh Alhamdulillah ya. Iya ya. Kebetulan nih Ini desa apa teh Desa Cilangkap Cilangkap Kampung? Iya. Kampung Cilaja siraja siraja Mas ini Kecamatan apa sih? Kecamatan Cikao Cikao Cilam Oh Cikao Cilaja. Kecamatan Ya kecamatan Kecamatan ini? Kecamatan apa ya? Bapak, bapak, Pak Bapakan... Oh bapak, bapak, oh, iya ya, benar. Kabupaten Puakarta iya. Cigelam juga ada ya? bapak, Cik... baru tahu bapak, ya? Baru bapak, bapak, Cigelam nah, Desanya hmm. desa Cigelam Oh desa Cigelam bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, Namanya siapa Kang? bapak, bapak, Orang sini, di, kan. oh orang mana? Orang Pulau, orang Banten, uh, Serang, orang Bitung Montok di mana? Di Sadang. Di Sadang? Jauh oh. amat. Berapa orang dari Langkasbitung? Eh uh, saya sendiri, sendiri. Bawa arus dia, um. <laughs> bawa arus. Yang <guluh> <tuk> di Sadang, um. oh, sampai ah, Sadang ya. Sendiri lagi dari Rangkas ya, hmm. di sini. Ini dia apa numpak debok numpak debok, lanjutnya <laughs> <laughs> nyampe ono no. ah, sampai sadar, ya. oh, ah, ya. tapi bisa kerja di waskita ya enak ya. Info dari siapa nih mas? Bisa kerja di sini di proyek capek. Bawah mandor. Oh mandor ya? Ini mandor enggak ada ya? Kalau ada pengen ngobrol. Mas asli dari mana mas? Asli saya dari Purwakarta. Buakarta. Iya. Terus tinggal di mana? Tinggal di Ciampel. Di Ciampel. Ciampel iya. mana ya? Desa Karanganyar. Oh Karanganyar. Iya. Saya tinggalnya sama Bini sama istri dapat orang situ. Orang situ. Oh, hmm. Jadi ngungsi ya. Iya. Diam di kampung istri ya, Istri ya. Lah. Istri ya. Oh, yang dekat di jembatan itu yang iya. ya? Iya. Desa Karanganyar itu teh. Iya. Ciampel belum mah itu teh perumahan kosta itu mas yang kena gusuran oh yang dekatnya blok jawa blok jawa ya iya Lumpur istimewa itu Ternyata. iya ya Mak, pulang eh? yuk udah jam lima nih udah waktunya pulang oh. oke okay. yuk maaf ya Pak Ma. saya mau pada pulang oh terima kasih ya waktunya ya yeah. yeah. Terima kasih. Hati-hati ya di Hati jalan ya. Iya, ya, siap. Hmm. Mas ya.